Agustina Mayang Sari, yang terkenal dengan nama Mayang Sari, seorang penyanyi kelahiran Purwokerto Jawa Tengah tanggal 23 Agustus tahun 1971. Dia mewarisi darah seni dari kedua orang tuanya. Ayahnya adalah seorang dalang dan ibunya seorang sinden. Dia menikah dengan putra mantan Presiden Soeharto, yaitu Bambang Trihat Mojo, dan sempat membuat heboh publik Indonesia.